Halo semua, di video kali ini saya akan membuat green screen tombol subscribe dengan logo channel dan nama channel Ini adalah permintaan dari salah satu youtuber yang bernama Kang Dulpus Oke, setelah masuk pilih master, kita pilih create new, lalu pilih aspek ratio 16 banding 9 Ya, setelah masuk, kita pilih latar yang berwarna hitam Kemudian, untuk latarnya saya panjangkan durasinya sedikit kemudian langkah pertama di sini saya akan memasukkan material yang pertama material green screen yang logo subscribe oke sudah saya masukkan kemudian sesuaikan sedikit ataupun ini saya potong ya supaya bagian green screennya tidak terlalu lebar Green Screen atau warna hijau. Kemudian di sini saya akan menghilangkan yang warna hijaunya. Pilih kunci chroma, kunci chroma untuk menghilangkan yang warna hijau. Oke, preview sebentar ya, cukup. Kemudian untuk material kedua di sini saya akan memasukkannya. Ini untuk yang material kedua eh, yang apa ya berbentuk bulat eh, ya nanti ini eh, untuk si logo channel ya ataupun foto dari teman-teman sendiri nih saya sesuaikan dulu ukurannya. oke okay, setelah saya potong lalu saya perkecil supaya ukurannya sesuai sama si uh, yang apa material pertama ya terus untuk posisinya saya taruh di paling ujung kiri kemudian uh, untuk si warna hijaunya di logo bulat ini saya hilangkan oke okay, setelah hilang kita cek sebentar Nah keren loh, niki Kang Dulpus pasti seneng bisa niki. Terus untuk langkah kedua, eh ketiga, di sini saya akan memasukkan logonya Kang Dulpus. Buat teman-teman bisa menggunakan foto ataupun semacamnya ya. Nah, karena ini saya mendapatkan kiriman logo. Dari Kang Dulpus, makanya saya menggunakan logo tersebut. Sesuaikan ukurannya. Kemudian eh, disini saya akan majukan, eh mundurkan supaya posisinya itu dia di belakang si eh, material yang bulat ini. Nah, di sini masih belum rapi ya untuk si munculnya logo ini. nanti saya rapi lagi nih untuk si animasi masuknya ini masih saya sesuaikan ya supaya uh, munculnya tuh bersamaan iya saya rasa sudah sesuai kemudian untuk langkah berikutnya di sini saya akan memasukkan nama channel. Teman-teman e, bisa mengetik langsung ataupun e, memasukkan gambar ya misalkan sudah punya logo nama channel. Di sini saya buang untuk yang background warna putihnya dulu nih. supaya menjadi e, yang cuma nama saja. Nama saja Oke sesuaikan ukurannya sama posisinya Siap Kemudian di disini saya akan membuat animasi teks pada si logo kanduku sini ya Caranya masuk ke gambar kunci tadi tuh Terus pilih tambahnya pas di posisi logo sudah Uh, sudah, posisi sudah membuka ya, sudah besar. Kemudian, untuk uh, cara membuat animasinya, tuh, setelah dikunci, uh, teman-teman uh, perbesar sedikit gitu, perbesar supaya si logonya itu bergerak membesar. Kemudian, kita kunci lagi di berikutnya lalu uh, geser ke atas, ini seperti ini yang munculnya nih, selain Kang Dulpus Twin. Nah, setelah muncul dia akan geser ke atas. Kemudian di sini saya akan memasukkan teks uh, permintaan dari uh, channelnya Kang Dulpus ya, yaitu cerita enak-enak, mungkin channelnya dia uh, tentang cerita-cerita yang enak mungkin ya disini saya akan memilih uh, apa nih phone yang mana nih teman-teman bebas pakai phone yang apa aja ya kemudian untuk warnanya saya menggunakan warna hitam lalu ukurannya saya perkecil sedikit dan untuk si spacing text nya spacing text keren jarak text ini saya atur sedikit jadi untuk si uh, tulisan cerita enak-enaknya ini saya pakai animasi masuknya yang pop lalu untuk uh, durasinya itu yang satu tengah detik nah jadi posisi uh, cerita enak-enaknya tuh muncul pas tulisan uh, kang Dulpush nya naik ke atas ya sini masih saya sesuaikan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit oke lalu saya potong untuk si layar warna hitamnya masih belum sesuai ya teman-teman uh, bisa menyesuaikannya masing-masing Sesuai selera teman-teman, wis kritis. Nah, setelah uh, dirasa sesuai untuk layarnya, kita potong. Kemudian, untuk layarnya ini nanti uh, saya akan rubah menjadi warna hijau, atau bisa disebut green screen nah ini udah saya rubah menjadi warna hijau saya preview dulu oke sepertinya sudah jadi bis datik lor ini masih saya sesuaikan sedikit ya ini saya kasih uh, apa sih Uh, ikhtiar atau apa itu? Tuh, tuh uh, supaya teksnya menjadi tebal ya, dan sini saya menggunakan warna yang sama sesuai teks. Jadi, teks cerita enak-enaknya itu terlihat tebal, candle. Oke, okay, oke, okay. sudah sesuai. Wih, sop sop sop ini masih belum rapi, key. Nah, ini untuk si logonya saya memilih animasi masuk yang memudar ini jangan lupa teman-teman pakai animasi masuk ya nih coba nih sudah sesuai lalu kita export nah, oke okay. untuk videonya sudah uh, jadi terima kasih buat kalian semua yang selalu support channel jogbus